Halo. <tuk> Halo, apa Kita kepalanya di Kita okay, berjumpa lagi dengan Lorenzinar Barber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan keadaan aman terkendali, baik-baik saja sampai seterusnya. Oke. Okay. Untuk kali ini Loren Lorenzinar Barber kembali uh, akan melakukan suatu pendokumentasian terhadap pelanggan Loren yang akan melepas. Statusnya dari orang sipil menjadi orang oh, guys. pengabdi negara. mau mau jadi apa mas? Insyaallah brimob. brimob. Wow keren. Dia akan mengawal Indonesia ini untuk menjadi Amin. lebih baik kedepannya lebih aman. Oke, okay. langsung aja kita proses pelepasan rambutnya yang hitam ini akan dijadikan pelontas <gifat tis> biasanya ada yang request kalau kayak gini uh, Bang lagi-lagi uh, sekali-sekali pelontos gitu katanya <gifat> oke okay, langsung aja ikuti dokumentasian atau penggundulan atau pelontosan ntar lihat ada kutunya ada panunya ada kadas kurapnya atau tidak <gifat> ini mesinnya guys Lauren paling kalau bikin botak-botak kayak gini <gifat> Oke, okay. semuanya menerim, langsung aja Satu, dua, tiga Memang paling enjoy guys Kalau bikin yang kayak-kaya gini Gak pake mikir, langsung aja Gimana mas rasanya mas? Gitu hmm. Semingin? Iya Bingit-bingin kayak gimana gitu Kena angin <laughs> Oke ya guys, amat sudah guys. Tinggal awal ini ya, Mas. Setelah di sini, momen ini benar-benar ini. perasaan juga ya. setengah gimana? Bingung apa malam-malam ya dulu. Baru eh malam juga. Tapi enggak apa-apa kan? Iya. Selalu <relation> juga ya. Guys, ternyata guys, cowok cinta itu bakal datang. Awas ditengah. Kagetin dulu guys. Buatan hilang guys. Mau guys video. Aku banget ya. Wow, keren. Kena angin sil silir kayak gimana ini guys? Lihat, lihat, lihat, lihat. <SILENCIO> Halo udah selesai guys Gimana ini mas Rasanya mas Setelah dikerok ini tadi ya Tiga ini tadi ya Pakai cutter Bersih guys aman Gak ada yang kena kulitnya Gak ada yang apa ya Berdarah-darah gitu nggak Aduh ada guys Dikit guys Tapi ini aduh kayak apa ya apa ya? Mau bilang jerawat dikit. Ujungnya jerawat. Oke, sudah kayak gini. Gimana Mas rasanya, Mas? Semering. Semering. Ya pada tengok sana, tengok. <laughs> tengok sini. Aduh. Bah, Barely... <hese> kalau ini dihabisin gimana? Jangan, Mas. Nanti oh. bisa lihat tuyul nanti. <laughs> <laughs> Tadi bisa lihat tuyul. Ayo guys, kita lihat dari dekat ya Kita puterin kepalanya Kayak gimana Ada yang benjol apa ada yang Apa ya? ada <gifat> berlubang? berlubang atau... atau kayak gimana Lah kok jadi kayak gini Oh tidak. ini yang asli guys Ya <gifat> ada orang yang asli bikin guys Tampak sih nah, Ya, Gini guys Buruk banget guys Ini kepala apa batu sih Cukup juga Dalam loran kali ini pembukaan. Terima kasih sudah menyaksikan konten minggu kali ini semoga jangan sampai segada dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa Dan yang akan melakukan satu pendidikan ini, pendidikan untuk menjadi primo. Mudah-mudahan aman, selamat sampai apa namanya? Selesai. Selesai uh, sampai penempatan dan amanah menjalankan tugas. Sampai pensiun nanti, oke? Okay? Selamat malam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh God like, God like, God like, God like, God like Dadah Tau mas, kepalanya di bagian mas Kan ga ya mas liatannya? Kayak alium Kayak alium Kayak yang suka